Baik sebelum keramalannya ataupun topik pembahasannya di sini saya minta kepada sahabat jadi 48 untuk sama-sama mendukung dan mensupport channel di bawah ini Dan itu merupakan channel kita yang lainnya mari kita bangun sama-sama channel tersebut Dan di disini saya informasikan kepada sahabat bahwasanya ramalan ini bersifat umum tidak bisa cocok untuk semua orang dan semua energi Jika kamu saya cocok silahkan stay terus di channel ini dan jika kamu merasa kurang cocok silahkan cara yang lebih cocok kepada energi anda di sini kita akan membahas kesehatan, keuangan, karir, pekerjaan, hubungan asmara, dan angka keberuntungan seorang Gemini di bulan September tahun 2020. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja mengambil kartu kesehatan Gemini di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu keuangan seorang Gemini di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu karir pekerjaan seorang Gemini di bulan September tahun 2020. Selanjutnya kita akan mengambil kartu hubungan asmara seorang Gemini di bulan September tahun 2020. Jika kartu per kategori sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu support energi yang dapatkan oleh seorang Gemini di bulan September tahun 2020. Pertama support energi kesehatan, selanjutnya support energi keuangan. Selanjutnya, support energi (card) dan pekerjaan. Selanjutnya, support energi di dalam kategori hubungan asmara. Jika kartu support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kartu kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak Gemini di bulan September tahun 2020. Baik, di sini kartunya sudah kita dapatkan. Kini saatnya kita membuka dan membacakannya. Untuk kesehatan seorang Gemini di bulan September adalah... Baik offshore ataupun delapan pedang, secara umum ini diartikan tidak disarankan untuk mementingkan orang lain untuk memperbaiki kehidupan orang lain, sehingga di sini kita akan merasa terbebani. Dan di sini juga tidak disarankan kepada seorang Gemini untuk memperbaiki kehidupan orang lain, namun di satu sisi ia masih membutuhkan tenaganya sendiri, sehingga di sini berdampak negatif kepada kesehatannya. Jadi, di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini akan sedikit menurun. Itu dikarenakan seorang Gemini terlalu sibuk mengurusi kehidupan orang lain untuk lebih bagus lagi. Namun di satu sisi, Gemini tidak tahu bahwasannya ia sedang dimanfaatkan orang lain tersebut. Sehingga di sini akan berdampak negatif kepada kesehatan seorang Gemini. Di mana seorang Gemini merasa bahwasanya ia akan menuntaskan dan memperbaiki masalah tersebut. Namun di satu sisi, seorang Gemini merasa terikat dan merasa terbebani. Terutama di dalam hal segi pikiran dan untuk sebuah energi yang ia dapatkan adalah kenaik of cup secara umumnya kenaik of cup itu diartikan seorang pemuda yang usianya di bawah 30 tahun dan di sini menggambarkan kesehatan suranggem ini sedang menurun itu disebabkan ia mengalami beban pikiran untuk mendapatkan solusi atas masalah yang ia dapatkannya itu dengan memperbaiki hubungan ataupun memperbaiki kehidupan orang lain di mana seseorang yang usianya di bawah 30 tahun memberikan saran kepada seorang Gemini agar melepaskan dan berjuang serta fokus kepada kesehatannya sendiri, dan selanjutnya kita kartu keuangan seorang Gemini, dan kartunya adalah 9 of Pentacle ataupun 9 koin. Secara umum, 9 of Pentacle itu diartikan kondisi berkecukupan, dan apapun yang ia lakukan akan membuahkan hasil. Apapun yang ia akan kerjakan akan membuahkan hasil yang maksimal di bulan September tahun 2020. Jadi di sini menggambarkan keuangan seorang gemini di bulan September itu di dalam kategori berkecukupan ataupun mengalami peningkatan dari bulan sebelumnya. Dan disinilah seorang gemini ingin membantu kehidupan orang lain di mana seorang gemini akan merasa terjepit dan merasa terbebani terutama di dalam hal segi pikiran. Dan di sini juga digambarkan bahwasanya Apapun usaha yang dilakukan oleh seorang gemini di dalam kategori mendapatkan penghasilan ataupun income akan membuahkan hasil serta hasilnya akan maksimal dan memuaskan di bulan September yang dapat menunjang keuangan seorang gemini lebih meningkat di bulan September tahun 2020. Dan untuk support energinya adalah phase of pentacle. Secara umumnya phase of pentacle itu diaplikasikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun. Dan di sini menggambarkan keuangan seorang gemini sedang meningkat di bulan September tahun 2020 dan apapun yang ia lakukan dalam usaha mendapatkan keuangan serta mendapatkan pemasukan akan membuahkan hasil di bulan September dan hasilnya akan sangat maksimal di mana seorang anak sedang mendukung dan mendoakan seorang gemini agar lebih sukses lagi di dalam kategori keuangan. Selanjutnya kita kartukan pekerjaan seorang gemini di bulan September dan kartunya adalah Ace of One ataupun satu tongkat secara umum Ace of One itu diartikan permulaan awal mula ingin memulai sesuatu yang baru memulai sesuatu hal yang belum pernah ia lakukan untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi jadi di sini digambarkan untuk kategori karir pekerjaan curang gemini di bulan September ia akan memulai sesuatu hal yang baru di dalam kategori karir ataupun pekerjaan di mana di satu sisi seorang gemini belum pernah melakukan pekerjaan tersebut namun di sini seorang gemini yakin bahwasanya usaha yang dilakukannya akan meningkatkan kehidupannya serta meningkatkan karya pekerjaannya di bulan September tahun 2020 dan sekaligus menunjang keuangannya semakin bagus lagi di bulan September tahun 2020. Di sini, usaha yang dilakukan Gemini sama sekali belum pernah ia lakukan sebelumnya. ataupun belum mahir di dalam hal pekerjaan tersebut, di sini seorang Gemini membiarkan waktu menjawabnya untuk menjalani pekerjaan yang baru, dan ia akan mahir sendiri di dalam pekerjaan itu. Dan untuk support energinya adalah phase of cup. Secara umumnya, phase of cup itu diartikan seorang anak yang usianya di bawah 15 tahun. Jadi di sini menggambarkan seorang Gemini akan memulai pekerjaan yang baru yang sangat menunjang keuangan lebih bagus lagi. dimana seorang anak Gemini sendiri sedang mendoakan dan mensupport serta memotivasi seorang Gemini untuk mendapatkan kehidupan yang lebih bagus lagi ataupun pekerjaan dan karir yang lebih bagus lagi di bulan September tahun 2020. Dan untuk kartu hubungan asmara Gemini adalah Nine of cup ataupun 9 Piala Secara umumnya Night of Cup ini diartikan mendapatkan hubungan yang asmara yang lebih bahagia mendapatkan kebahagiaan dengan menerima kekurangan pasangan serta tidak akan banyak meminta dari seorang pasangan dan meminta suatu kelebihan yang dimiliki oleh pasangan. Jadi di sini menggambarkan untuk hubungan asmara seorang Gemini di bulan September tahun 2020, Gemini akan mendapatkan hubungan asmara di dalam kategori kebahagiaan bersama seorang pasangan dimana seorang Gemini akan menerima seorang pasangan di dalam kategori kekuarannya bukan menilai dari kelebihannya dan di disini juga seorang pasangan akan memberikan respon yang positif dan akan saling mendukung di dalam kategori hubungan asmara untuk mendapatkan kebahagiaan dan untuk support energinya adalah King of sword secara umumnya King of sword itu diartikan seseorang yang sudah matang pikirannya ataupun yang sudah dewasa serta di sini dikategorikan orang yang lebih tua ataupun orang yang dihargai oleh seorang Gemini. Dan di sini menggambarkan seorang Gemini mendapatkan kebahagiaan dengan mencintai kekurangan pasangan, di mana seorang orang tua Gemini dan orang tua pasangan mendukung tingkat Gemini yang ia lakukan di dalam memperbaiki hubungan asmara di bulan September tahun 2020. Dan untuk kartu kesimpulannya adalah Death. Secara umumnya, debt itu diartikan perubahan transformasi suatu tindakan ataupun suatu perubahan sikap serta perubahan di dalam kehidupan. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan kesehatan seorang Gemini di sini menggambarkan kesehatan seorang Gemini menurun di bulan September tahun 2020 itu dikarenakan ia sedang berusaha membantu seseorang sehingga di sini Gemini sendiri akan merasakan beban pikiran yang amat berat, di mana di satu sisi seseorang sahabat mendukung seorang Gemini agar melepaskan masalahnya dan berjuang dan serta fokus kepada kesehatannya dan debt di sini menggambarkan perubahan perlu dilakukan oleh seorang Gemini dalam tindakannya dan itu bertujuan untuk mendapatkan kesehatan yang lebih bagus lagi kepada seorang Gemini di bulan September tahun 2020 selanjutnya jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu keuangan seorang Gemini di sini menggambarkan seorang Gemini keuangannya di dalam kategori berkecukupan dan apapun usaha yang ia lakukan akan membuahkan hasil, di mana ia didukung serta dimotivasi serta didoakan oleh anaknya sendiri dan tidak di sini menggambarkan perubahan ataupun transformasi kehidupan di dalam kategori keuangan seorang Gemini. Itu ia rasakan, dan perubahan itu akan sangat bagus di bulan September, di mana keuangannya semakin meningkat dan di dalam kategori ini mendekati kesempurnaan kategori keuangan. Dan jika kartu debt kita gabungkan dengan kartu karya seorang Gemini, di sini menggambarkan seorang Gemini ingin memulai pekerjaan yang baru, di mana hal itu belum pernah ia lakukan, dan tujuannya untuk mendapatkan kehidupan serta keuangan yang lebih bagus lagi. Dan di sini, seorang anak Gemini mendukung tingkah tersebut dan tindakan yang dilakukan oleh seorang Gemini di dalam kategori pekerjaan, dan the debt di sini menggambarkan. Perubahan ataupun transformasi yang dilakukan oleh seorang Gemini dalam kategori pekerjaan, itu sangat menunjang kehidupannya serta menunjang pemasukan yang sangat drastis di bulan September tahun 2020, terutama di dalam kategori materi dan perekonomian seorang Gemini sendiri. Selanjutnya, jika kartu date kita gabungkan dengan kartu hubungan asmara, di sini menggambarkan kebahagiaan didapatkan oleh seorang Gemini bersama pasangan, di mana seorang Gemini mencintai kekurangan pasangan. Dan di sini seorang Orang tua Gemini dan orang tua pasangan mendukung penuh atas tindakan yang dilakukan oleh seorang Gemini bersama pasangan di dalam kategori hubungan asmara dan date di sini menggambarkan perubahan yang dilakukan oleh seorang Gemini di dalam kategori hubungan asmara di mana yang sebelumnya seorang Gemini terlalu cuek kepada pasangan namun di bulan September ini ia akan melakukan transformasi dengan menerima kekurangan pasangan dengan memperhatikan pasangan serta menyayangi lebih bagus lagi kepada pasangan di mana pasangan akan memberikan respon positif dan membalas perhatian yang diberikan oleh seorang Gemini, dan di satu sisi mereka akan mendapatkan kebahagiaan di bulan September di dalam kategori hubungan asmara. Dan di sini bisa kita lihat bahwasanya untuk angka keberuntungan seorang Gemini di bulan September itu berada di angka 8, 89, 91, 18, dan 88.